hello guys welcome back on Mah Watch youtube channel still with me Tio nah kali ini gue akan bahas G-Shock kok warnanya gitu sih iya warnanya gini tapi ini bukan baby G ini G-Shock ya nah ini lebih tepatnya masuk ke seri G-Squad ya G-Squad apaan sih? Nah G-Squad itu merupakan jenis G-Shock yang menampilkan desain yang sporty dan terdapat fitur yang dapat memudahkan dan menunjang kegiatan berolahraga Nah kalau ini modelnya masih di step tracker ya dia belum ada heart rate tapi dia lebih ke step tracker Nah yang gue bahas ini adalah G-Squad seri JMD yang sebelumnya kan ada GBD ya jm... tapi yang ini jmdb800su nah rilis di wilayah Asia kurang lebih September tahun lalu ya dan dia ngeluarin tiga warna pastel ya atau mungkin kalau gue bilang warnanya Dusty ya nah ini ada Green Dusty, ada Dusty Pink, sama Grey oke okay nah bedanya sama yang GBD apa sih nah langsung aja gue bahas ya kenapa kok uh, yang ini mirip GBD nah ke sebetulnya overall sama, cuman yang membedakan GMD ini adalah versi mininya, jadi dia lebih kecil. Nah, jadi versi GMDB ini sebetulnya diperuntukin buat kaum hawa atau AWW, tapi yang nggak suka atau kurang berminat dengan BBG karena BBG kan terkesannya kadang karena ada nama BBG terkesannya terlalu girly, terlalu teenagers. Nah, kadang nggak semua cewek banyak yang suka seperti itu. Akhirnya didesainlah si GMD ini, diameternya lebih lebih kecil dari seri G-Shock regulernya tapi lebih besar juga dari BBG dan marker yang di disini bukan BBG tapi tetap G-Shock nah kalau JMD ini uh, spesialnya apa aja sih Oke okay, gue bahas dari diameter dulu ya nah diameternya ini kurang lebih ada di 45,2 mm Gede dong enggak karena dia modelnya cangkangnya seperti ini bezelnya Nah untuk laktulaknya ini kurang lebih di 50,7 mm Nah untuk ketebalannya sendiri dia ada di 15,5 mm Dan glassnya sendiri terbuat dari mineral kristal Water resistnya kurang lebih water pressurenya dia di 200 meter fiturnya sendiri dia terdapat three axis acceleration step tracker sama bluetooth uh, support ya jadi ini kalau kalian mau lihat fitur sama aplikasinya lebih lengkap di layar yang lebih jelas kalian bisa install aplikasi G-Shock Connected nah nanti tinggal di pairing aja via bluetooth nah nanti untuk setting-setting segala macam juga bisa langsung otomatis akan uh, ngikutin waktu yang di HP-nya kayak gitu Nah untuk fitur standarnya apa aja sih? Nah, fitur standarnya di sini juga ada stopwatch, ya, sama record atau recalling di sini, terus ada timer, sama day time, sama alarm. Nah balik lagi ke menu utama. Nah so far sih e, buat kalian yang e, suka model digital tapi agak modern dikit, which is bisa di e, Setting ke Bluetooth untuk di-setting sama smartphone kalian ini adalah pilihan yang oke okay sih. Walaupun tadi gua bilang ini buat di untuk kaum hawa, tapi bukan berarti kaum Adam nggak bisa pakai ya, atau cowok nggak bisa pakai ya. Kalian tetap bisa pakai sih, dan ini cocok banget buat pergelangan kalian yang kecil. Misalnya, kayak gua nih, pergelangan cuman 14,4 cm lingkarnya. Terus kalau pakai G-Shock, kan gede. Nah, pakai GMD ini lebih pas. Nah, kalau soal warna sih. Selera ya, biasanya sih buat cowok paling pas sih dua ini ya, dusty green atau mungkin grey Kebanyakan sih yang gray. Nah untuk lampunya sendiri dia juga udah menggunakan LED sih, jadi lebih terang. Tinggalin lihat. Nah karena dia ini untuk olahraga, jadi resinnya di sini pas banget ya resinnya sini itu pas banget dia nggak terlalu lembut tapi nggak terlalu kaku juga kayak resin-resin yang udah muncul sebelumnya dan ini modelnya kayak bener-bener uh, Spot watch banget yang di zaman sekarang ya yang gunain strap ini dan dia juga tetap nyaman sih kalau digunain bener-bener solid tapi nyaman dan ringan banget buat harga kalau kalian mau adopsi si GMD B 800 su ini kalian sebetulnya nggak perlu ngerogoh kocek terlalu dalam sih bahkan kalau di jamtangan.com atau di aplikasi kita jam tangan ini kalian cukup ngeluarin 998 ribu jadi cuma sejuta tapi kurang dikit nggak nyampe sejuta sih ya Nah nyampe sejuta kalian udah bisa dapetin G-Shock GMD ini So buat kalian yang suka model-model sporty terus bisa dikoneksi bluetooth supaya kalian bisa suka utak-utiknya antara aplikasi g Connected sama jamnya. Dengan diameter yang nggak terlalu gede aku rasa ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian ya. Oh iya yeah. sebelum uh, video ini gua close di video kali ini nah hahaha. <laughs> Jeng, jeng, jeng, jeng. Salah satu dari ini bakal gue kasih giveaway buat kalian. Nah, ini adalah GMDB 800SU8DR. Ini adalah SKU GMD800 yang bakal gue kasih giveaway buat kalian. Nah, ada syaratnya nggak? Giveaway-nya oke, syarat giveaway-nya gampang. Kalian cukup jawab pertanyaan ini, termasuk dalam family, apakah G-Shock GMD ini? Ya, tadi kan udah gue bilang. Termasuk dalam seri atau family apakah G-Shop ini. Terus dirilisnya kurang lebih bulan apa dan tahun berapa. Udah gampang kan kalau kalian nyimak kalian pasti tahu deh. Gampang. Nah jawaban gue tunggu um, sampai kurang lebih 2 Desember. Nah pengumumannya paling lambat nanti kurang lebih gue usahain Minwatch susahin di 3 Desember udah ada nama pengumumannya. Oh ya, jawaban bisa ditulis di kolom komen. Jangan lupa sertain ID IG kalian atau uh, ID Instagram kalian. Karena nanti uh, yang ditunjuk sebagai yang dipilih sebagai pemenang giveaway ini akan dihubungi sama Minwatch melalui DM juga. Oh ya, untuk pencantuman nama ID IG-nya nggak usah pakai app ya. Jadi langsung aja. Nggak usah pakai app. Oke. Okay? so kalian jangan lupa subscribe buat kalian yang baru tahu channel ini kalian jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya buat yang udah jadi subscriber jangan lupa juga nyalain loncengnya karena supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari uh, channel kita mungkin ada review, mungkin ada video-video terbaru oke okay, i think that's all folks uh, for this video and see you on the next video. Bye!